Oke teman-teman, kembali lagi di channel Adik ya siapa teman-teman dulu Oke, hari ini kita mau apa? Oke, kita mau mandi kolam teman-teman Ayo kita mandi kolam teman. Sekarang kita akan mandi kolam Ayo kita mandi kolam Ayo kita mandi kolam Yeay Let's <laughs> go. Apa itu? Apa itu?